Coba aku lebih tinggi. Minum Bonito dulu yuk. Ya. Bonito, dengan high kalsium dan 25 nutrisi yang penting untuk pertumbuhan anak. Tumbuh tinggi emang seru. Yeay yeay yee, yeah. minum Bonito.